Ini pertama sekali sebab ada cheese tadi. Yahoo. Wah. Wow. Oura you. Hi guys. Assalamualaikum. Okey, setelah lama kita tidak kali akhirnya kita kembali. Saya so, kurang dapat lihat depan aku ni, aku ada menu daripada Siu Mart iaitu Buldak Series. Ha. Ada lagi beberapa jenis tapi aku tak goreng semua sebab ini pun belum tentu aku dapat habiskan kan. Selain daripada dia punya menu Buldak Series ni adalah dia punya drink. Macam Lemonade dan juga Lemonade Ha ni ada dua ni aku beli dua-dua Lepas tu untuk soft serve dia Ice Cream Yogurt ha, Strawberry Yogurt Jom tengok aku makan Ice Cream mencair, guys. Macam biasa lah sebenarnya Strawberry Yogurt saja, tapi Aku campur dengan Vanilla so Baru je beli dah mencair macam ni Bismillah Masam Semua rasa Yogurt Terasalah strawberry tu masam-masam kalau macam kurang minat sikit orang boleh campur dengan vanila. So tak ada lah masam sangat. Untuk gimbap ada dua sama ada bulldog mayo gimbap Aku tak yang tu. Tapi aku beli yang ni. Bulldog corn cheese gimbab yang ni. Untuk pasta punya ada spaghetti ataupun mac and cheese. Aku ambil mac and cheese. One is bulldog mayo mac and cheese. And then dia ada juga bulldog chicken dosi rak. Ada nasi aku tak ambil yang tu. Aku ambil buldak cheese dak galbi ni. Ah ini memang seram sikit ya eh. tengok kuah dia buldak cheese dak galbi ni. Dan juga aku ambil ini, cheesy buldak dak ganjang. Okey. Ini menu terbaru si Umai yang aku baru dapatkan dalam bulan ni. Okey. Tanpa buang masa, jom. Sebelum aku makan, jom tengok aku beli dulu, jom. Dah mencayar dah air ni Kita cuba eh Bismillahirrahmanirrahim Amin Air Macar dah so, okay. Macar Ui pekat baik Bismillahirrahmanirrahim Dia macam ada rasa Min-min sikit Ah, ni memang lah Lain-benek eh Okay Macar tu rasa juga tapi dia tak pahit tau Dia tak pahit Sebab dia masam-masam macam Lemonade tu So next one aku nak rasa ni Lemonade saja. Tengok air pun dah cayur Sama rasa dia Pada aku mungkin rasa macam tu Kurang sikit tenggelam sebab rasa Lemonade tu macam lagi kuat ras rasa macam. Rasa macam tu dia uh, tak kat sangat lah. so dia lebih kepada masam-masam lemonade tu kurang akan rasa minit tu lebih kuat so macam lebih kurang je sebenarnya apa masa mari lah kita makan jom kita rasa dia punya gimbak. kita makan buldak corn cheese gimbak. This one. Okay ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 Uh bau dia. Mantap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Ya, bismillah. Hmm. hmm. Lupa. Ya, balikan talam saya. Hmm. Sudah. Spicy. Memang spicy. Aku rasa nasi tu yang pedas. Sis tu tak kena pedas. Eh. Kalau lagi satu. Ini sedap weh Betul rasa-rasa Next one rasa buldak cheese duck galbi Ni yang berkuah-kuah ni Sangat Weh scary tengok kuah dia Allah rahmanu rahim First bite Sedap Sebab ayam yang sedap Pedas Yang pedas Mulut lalu macam tak pedas Oi, tapi kan kedua dah pedas, uh, pedas gila dia pedas. Next one kita akan rasa buldak mayo mac mcngs. Pedas gila weh yang tu. Oh dalam ni ada uh, sausage je. Dia tak ada ayam. Okey, bismillah, let's go. And ni ada cheese juga tapi tak mampu nak menutup kepedasan tu dia punya spicy mayo tu yang pedas mayo dia pedas sos dia nampak warna orin-orin tu pedas be sedap be hmmm Ni betul-betul challenge ni. Spice challenge Sekarang aku dah rasa semua ni hmm. Aku boleh <laughs> relax makan gimbap je yeah. Okay ni dia cheesy bulldog dak ganjong kita Aku panaskan lagi sekali dalam microwave ha, Nampak si dia dah cair ha, Ni macam ni baru nampak menarik Tapi dia agak panas lagi untuk makan Tapi tak apa kita cuba Ayam goreng ha, Yang ini kalau beli yang ni korang order kat counter lah Yang ni semua dia kedas bagi ready to eat itulah kan. Kita tarik weh. Ha, macam ni baru nak. Kau orang masukkan dalam microwave. Ha, bagi tarik. Nanti dah pukul boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana henom. Sos dia dah ke bawah ya. Sos pedas dia tu. Kalau macam ni santailah aku makan. Bila kurang pedas tu. Sofa memang pedas weh. Yang aku beli ni yang tu kurang pedas, yang kimchi tu. Nah, yang ini pun kurang pedas lah, sebab aku tak dapat sos dia lagi tadi. Bismillah. Dia pedas kalau panas pedas ha, melecur. Sofa nak makan panas. Bismillah. Tapi sedap. Eh, lom. Kalau aku masuk terus. Hai hoi. This one dekab Nasi tu pun ayam dia ayam goreng macam ni lah. Bukan macam ni Ni sedap tapi ni pedas gila untuk aku Ni tambah sedap sebab ada cheese tadi Yahoo Wah tadi sama klien. Hmm. Ni kalau makan dengan Meek and cheese dia tu ha Memang sedap lah Pada aku ni ni paling sedap lah rumah satu sebab ayam goreng lah eh. Ayam goreng Korea. lah siapa minat, memang boleh beli ni Buldak series ni semua sedap Memang pedas gila weh Untuk orang tak makan pedas dia memang ketara lah pedas tu Aku tak mahu nak habiskan aku cuma rasa-rasa je -rasa Aku terima kasih pada yang sudah sudi menonton Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe Pada yang belum subscribe minta tolong subscribe Minta maaf lah video kejap ada kejap tak ada kan eh. Kita ikut mood Ok, tapi menu ni memang debak. Extra pedas, extra short. Berdapatkan dekat siumat perhampiran korang. Boleh pergi serbu sekarang. See di next video. Bye.